gimana sih ngajarin dong halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali, kembali di channel saya channel oke jadi video kali ini seperti biasa ini saya akan membagi yang sesat sesat terbaru lagi oke kita langsung aja mas ke video sesi pertama Oke, okay, lanjut ke episode yang kedua. Oke, okay, lanjut ke episode yang ketiga. Lanjut ke versi yang keempat. Oke, okay, lanjut ke versi yang kelima. Oke, okay, lanjut ke persita yang ke enam. Oke, okay, lanjut ke persita yang ketujuh. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9. Beli ayam beli jamu, boleh nggak jadi ayam kamu? Aduh, mengedang. Oke, okay, lanjut ke peserta yang ke-10. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-11 lanjut ke versi yang belas oke okay, lanjut ke versi yang ketiga belas 1, 2, 3, Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-14. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-15. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-17 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-18 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-19 Oke okay, lanjut ke versi yang ke pula. Oke okay, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.